Saat auman naga bergema, lampu hijau terang dan gemerlap tiba-tiba meledak dari tubuh Lindong. Ini hanya berlangsung sesaat, sebelum dengan cepat mundur dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, itu melekat pada permukaan tubuhnya, lampu hijau yang beredar di dalamnya. Ci, sayap naga hijau lebar ditembak terbuka di punggung Lindong, seperti tepi pisau yang tajam. Meskipun sayap naga sekarang lebih kecil dari sebelumnya, mereka jelas lebih halus. Di sepanjang tepi sayap naga sangat tajam, dan berbentuk gigi gergaji, seperti gigi naga raksasa. Armor skala naga di tubuh lindung tidak setebal sebelumnya. Armor skala tipis menutupi seluruh tubuhnya. Saat meluas, itu memberi perasaan kekuatan yang berlimpah. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah setiap tindakan yang dilakukannya memiliki kekuatan naga raksasa. Ketika sisik naga terkondensasi pada lengan dan kaki Lindong, beberapa dari mereka berubah menjadi paku yang sangat tajam, yang ditutupi dengan gigi bergerigi. Aura yang berbau darah samar-samar terlihat saat memancar keluar. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu memiliki kekuatan membunuh yang sangat mencengangkan. Bentuk saat ini dari skill naga terwujud hijau surga lindung bahkan lebih gesit dan gesit jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat yang sama, keganasan dan kekuatan serangnya juga meningkat. Jelas, saat dia tumbuh lebih kuat, kekuatan dari Green Heaven Materialist Dragon Skill secara bertahap mengungkapkan dirinya sedikit demi sedikit. Berderak, tangan tertutup skala lindung perlahan mengepal, karena udara di dalam diperas sampai meledak. Mata yang awalnya hitam pekat sekarang dipenuhi dengan kilatan hijau, saat seekor naga menempati kedalaman murid-muridnya. Seni bela diri yang meningkatkan tubuhmu tidak buruk. Tatapan Sentu Jue mengungkapkan cahaya aneh saat ia mengamati transformasi Lindong. Dia bisa merasakan bahwa keganasan aura Lindung telah langsung berlipat ganda. Bang, lampu hijau melonjak dalam mata Lindung saat dia menyaksikan Sentu Jue. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Orang hanya bisa mendengar suara udara meledak ketika sesosok muncul di depan Sentu Jue dalam sekejap mata. Selanjutnya, Tinju sederhana namun keras bergemuruh, ledakan, udara di depan dikompresi hingga meledak. Semua orang bisa melihat distorsi samar di ruang di mana Tinju telah melewati. Bunyi berderang, namun, Sentu Jue hanya menyeringai di hadapan angin Tinju yang keras seperti itu, dan tidak menunjukkan indikasi mundur. Sebuah tinju yang diliputi oleh cahaya hitam legam juga bergemuruh keluar dengan ganas, membanting kepala terhadap tinju lindong. Pada saat tabrakan, suara logam menusuk segera terdengar, riak angin melingkar menyapu, menyebabkan udara dalam radius 100 kaki meledak seketika. Setelah berbenturan langsung dengan tinju lindong, senyum maniak pertempuran muncul di sudut mulut sentu Jue, Dengan tertawa kecil, dua jarinya melengkung berubah menjadi dua sinar hitam pekat. Sinar merobek udara, kilat cepat saat mereka menusuk mata lindung di tikungan balik yang sangat licik. Denting, lengan lindung tersentak, bila skala tajam berkilau dengan lampu hijau saat mereka bangkit, menghalangi kedua lampu abu-abu yang cepat dan ganas itu. Segera setelah itu, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, saat kepalan tangan dilemparkan. Serangannya mengalir deras seperti badai. Menyelimuti Sentu Jue, haha, <gokalan> menyenangkan, menanggapi serangan ganas Lindong. Api di mata Sentu Jue terbakar dengan amarah yang lebih besar, saat ia mengepalkan tangan dengan erat ketinju. Cahaya hitam legam menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, saat ia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, dan bertemu dengan kepala Lindong. Dentang-dentang-dentang, suara logam dengan panik meletus di alun-alun batu kapur. Yang menyertai suara adalah gelombang riak energi yang menakutkan. Kekuatan kekerasan yang terkandung dalam riak-riak ini menyebabkan kulit kepala beberapa orang mati rasa. Mereka benar-benar agak tidak dapat membayangkan bahwa hanya dengan kekuatan tubuh mereka, kedua pria di Alun-Alun mampu mencapai tingkat yang menakjubkan. Dia benar-benar dapat bersaing dengan Sentujue sedemikian rupa hanya dengan tubuh fisiknya. Di kursi Sentujue. Ketika anggota klan Sentu menyaksikan kedua pria itu bertarung dalam pertempuran fisik yang dekat, tatapan mereka secara bertahap berubah menjadi kuburan. Mereka sangat jelas tentang betapa tubuh fisik Sentu Jue yang kejam itu. Namun, Lindong tiba-tiba tidak kalah sama sekali dalam aspek ini. Ketika Sentu Rong berpakaian hitam memperhatikan kedua sosok itu, yang terkunci dalam pertukaran yang keras seperti dua singa ganas, ekspresinya mulai berubah. Bahkan dia merasakan jantungnya berdetak waspada pada suara rendah dan dalam yang terdengar saat tinju mendarat di tubuh. Di daerah Guklan, Busou, Gumengki dan yang lainnya semua memiliki wajah cemas. Ketika mereka menyaksikan dua sosok yang terkunci dalam pertempuran. Semua mata mereka mengandung kuburan yang tidak bisa disembunyikan. Pertarungan di depan mereka benar-benar terlalu ganas. Dibandingkan dengan ini, perkelahian kemarin tampak agak biasa. Setua Gusou, yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang, Gu Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Gusou menatap alun-alun dan ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, tubuh fisik lindung lebih tirani daripada yang aku kira. Dalam aspek ini, dia tidak kalah dengan Sentu Jue. Namun, yang terakhir belum menggunakan keuntungannya. Petik 2, Gu Mengqi menggigit bibir merahnya. Sentu Jue adalah pakar tahap biru mendalam kehidupan yang benar-benar maju, dan kekuatan Yuan-nya jelas jauh lebih banyak daripada Lindong. Saat ini, mereka berjuang hanya dengan tubuh fisik mereka, dan meskipun Lindong tidak kalah, begitu Sentu Jue mendapatkan kembali kejelasannya dari serbuan pertempuran ini, dia pasti akan memilih untuk menggunakan keuntungannya, untuk menggunakan Yuan powernya yang kuat untuk menekan Lindong. Ini bukan pertempuran yang menguntungkan. Bang, sebuah tinju yang penuh dengan cahaya hitam legam menghantam siku lindung dengan keras. Saat mendarat, lampu hijau bersinar dengan gila-gilaan. Terus bertahan melawan kekuatan menakutkan yang diserang. Retak. Suara retak menit terdengar dari bahu lindung. Jelas, di bawah kekuatan ganas Jue, tulang-tulang di bahunya telah terluka. Pada saat yang sama, Kekuatan ini juga mengirim lindung terbang mundur. Desir, namun, sama seperti tubuh lindung terbang mundur, kakinya tiba-tiba membelah udara. Sebuah pisau berskala tajam membawa cahaya hijau yang cepat dan tajam, dan menebas melewati dada sentu juih dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat lampu hijau menyapu, pakaian di dada sentu juih terpotong, luka mencolok muncul di dada yang memancar dengan cahaya hitam legam. Bang! Kaki lindung mendorong udara kosong saat tubuhnya melayang di udara. Pada saat ini, banyak sisik naga hijau yang menutupi seluruh tubuhnya sudah rusak, dan bahkan ada jejak darah samar. Tentu, ada juga beberapa luka di tubuh Sentu Jue yang diliputi oleh cahaya hitam legam. Jelas bahwa keduanya benar-benar terlibat dalam pertempuran bertubuh sangat kejam dan kejam. Karena pertempuran langsung ini, Beberapa luka muncul di kedua tubuh mereka. Di sekitar alun-alun, semua orang terdiam dalam hati ketika mereka melihat penampilan keduanya. Mereka sangat jelas bahwa jika seorang ahli tahap awal profound life stage puncak yang normal untuk menggantikan salah satu dari keduanya, orang yang sial itu akan langsung dipukuli menjadi pasta daging. Mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu dan tidak terbunuh. Mungkin hanya dua monster di alun-alun yang bisa melakukan hal seperti itu. Sentu juga menggunakan tangannya untuk merasakan luka di dadanya, sebelum mengoleskan darah segar di bibirnya. Warna merah gelap membuatnya tampak lebih jahat. Dadanya naik dan turun dengan lembut. Dari kelihatannya, sesi pertempuran yang sedikit gila sebelumnya juga telah menghabiskan sedikit kekuatannya. Mampu memaksaku ke keadaan ini hanya dengan tubuh fisikmu. Bahkan kedua orang itu tidak dapat melakukannya. Sentu Jue mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan mata dipenuhi cahaya hitam legam. Segera setelah itu, dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih seram, yang berlumuran darah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Lindong menarik napas dalam-dalam, lampu hijau dengan panik menerjang tubuhnya, terus memperbaiki luka internal yang disebabkan oleh kekuatan pukulan Sentu Jue. Pandangannya melebihi kuburan fisik Sentu Jue adalah yang terkuat yang pernah dia lihat dalam generasi muda. Ini juga pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa bersaing dengannya. Yang telah dilatih dalam keterampilan naga terwujud naga hijau. Dalam hal kecakapan fisik. Tidak heran mengapa kamu bisa mengalahkan trio weizen Dibandingkan dengan kamu. Mereka memang benar-benar sampah. Petik 2. Senyum masih hadir di wajah Sentu Jue. Namun. Kilatan haus darah di matanya perlahan menghilang. Setelah menghilang, mata lindung sedikit menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya memancar dari dalam tubuh Sentu Jue. Seorang pria yang hanya tahu cara mengandalkan kekuatan kasar tidak menakutkan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah seorang pria yang mampu dengan sempurna menunjukkan kekuatan seperti itu. Sentu Jue saat ini jelas mulai pulih dari keadaan barbar sebelumnya. Pemanasan ini seharusnya cukup. Aku pernah mendengar bahwa kamu menggunakan satu langkah untuk mengalahkan Trio Wei Zhen kemarin. Sekarang, aku akan melakukan hal yang sama. Shen Tujue tertawa kecil. Selanjutnya, cahaya hitam legam monster secara gila-gilaan menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Seketika, hamparan dunia ini berubah menjadi gelap dan suram. Ketika aura amat buruk menyebar dengan tenang. Cahaya hitam legam memenuhi area itu saat sen Jue perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Menunjuknya ke arah Lindong, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat yang sama, suara serak yang rendah membawa aura amat buruk yang menghancurkan langit keluar dari mulutnya. Penjara Iblis Bumiwi Asura bersambung lanjut ke part berikutnya ya, babak 882. Penjara Iblis Bumiwi Asura Ham-ham, cahaya hitam legam mengerikan dengan gila tersapu Dalam sekejap mata, bahkan langit berubah menjadi gelap Cahaya hitam legam itu seperti kubah yang menyelimuti langit di atas alun alun Sementara aura amat buruk mulai melayang dan berkumpul di langit Pada saat ini, bahkan kekuatan Yuan di daerah itu tampaknya menjadi sangat padat dan berat Sehingga sulit bagi orang untuk menyerapnya Daerah ini tampaknya telah dipenuhi oleh aura amat buruk. Cahaya hitam legam meletus dari mata Sentu Jue. Pada saat ini, di bawah cahaya hitam legam yang menutupi langit, dia seperti Asura yang merangkak keluar dari neraka. Kehadirannya sangat mengerikan. Lindong, ini kartu terus terakhirku. Jika kamu bisa keluar dari penjara ini, aku akan mengakui kekalahan. Mata Sentu Jue berkedip dengan cahaya hitam legam ketika dia menatap Lindung dan tersenyum. Senyumnya diliputi oleh aura amat buruk. Tatapan Lindung tampak suram saat dia mengamati perubahan dalam Sentu Jue. Dia tampaknya tidak dapat menyerap Yuan Power di sekitarnya karena domain cahaya hitam legam. Adapun Sentu Jue, ia mampu menyerap aura mengerikan ini tanpa henti. Teknik yang tangguh dalam menghadapi situasi seperti itu. Bahkan Lindung tidak bisa membantu tetapi diam-diam memberikan pujian kepada Sentu Jue. Tidak mengherankan bahwa yang terakhir ditakuti sedemikian rupa oleh para jenius dari empat Klan besar lainnya. Bahkan Lindung merasa bahwa langkahnya ini sangat bermasalah. Di dalam penjara tanah iblis ini, aku khawatir kamu ditakdirkan untuk kalah. Sentu Jue mengepalkan tangannya. Saat cahaya hitam legam memanjang dari tangannya berubah menjadi dua pedang hitam legam panjang. Cahaya hitam legam berkedip pada bilahnya, sementara fluktuasi yang sangat dingin dan menyeramkan terpancar dari mereka. Mencengkeram kedua pedang itu, tatapan Sentu Jue tiba-tiba menjadi sedingin es. Saat tatapannya menjadi sedingin es, ki mengerikan yang mengerikan di dalam penjara bumi iblis langsung meledak. Berdesir, lengan Sentu Jue bergerak, dan kedua pedang itu telah ditebang dengan marah. Lolongan Piercing segera terdengar ketika dua bilah jet hitam raksasa berkilau, setidaknya seribu kaki panjang langsung terbentuk. Dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, mereka dengan kejam menebas Lindong. Saat Lindong melihat kilatan pedang yang tumbuh cepat di matanya, ekspresinya berubah agak suram. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan sen Jue diperkuat di penjara bumi iblis ini. Jika seseorang dihantam oleh kilatan pedang yang masuk, bahkan orang-orang dari kaliber weizen dan Chen Luo kemungkinan akan langsung mengalami cedera serius. Dengan pikiran, pisau seperti sayap naga hijau di belakang punggung lindung dengan marah berputar ke sisi mereka, membentuk dua bulan penuh yang tajam. Lampu hijau meletus eksplosif, dan hantu naga hijau samar-samar terlihat, sebelum berubah menjadi layar pelindung di depannya. Bang! penuh dengan kekuatan yang mencengangkan, bila berkilau dengan kekerasan menebas hantu naga hijau. Seketika, suara keras terdengar, ketika angin kencang menyapu, sementara tubuh Lindung hancur selusin langkah mundur. Ketika dia melirik sayapnya, dia melihat bahwa beberapa sisik naga sudah hancur. Serangan Sentu Jui jelas tumbuh lebih dan lebih ganas. Hehe, serangan aku baru saja dimulai. Aku ingin tahu berapa banyak putaran baju zirah naga hijaumu yang bisa bertahan. Sentu Jue meletakkan pedangnya di pundaknya. Dia tersenyum saat dia menatap lindung yang tampak sengsara, sebelum membuka mulut. Detik berikutnya, cahaya jet hitam yang sangat tak terbatas melolong dari dalam. Bersenandung, saat cahaya hitam pekat menyapu. Ki yang mengerikan yang berada di dalam penjara bumi iblis dengan cepat berkumpul. Setelah serangkaian HAM. Akhirnya berubah menjadi kilau pisau hitam legam. Kilau pisau yang banyak ini dikemas dengan padat di udara. Cahaya hitam legam berkumpul di permukaan bilah. Tampaknya membentuk wajah hantu. Sementara aura menakutkan dan mematikan menyebar di langit. Pemandangan ini menyebabkan bahkan para ahli yang memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tahap mendalam kehidupan untuk dipukul dengan teror. Setiap kilauan bilah tunggal lebih kuat dari dua yang dikirim sen sebelumnya. Selain itu, jumlah yang besar, membuat semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Penjara Blood Asura, dengan gelombang lengan bajunya, ratusan kilatan pisau hitam legam langsung merobek ruang, menutupi seluruh langit, saat mereka secara eksplosif menembak ke arah Lindong. Desir, ekspresi lindung suram saat dia menatap kilatan pedang menakjubkan yang menembaki dirinya. Membuka mulutnya, sinar merah-merah menyala keluar, menghadapi angin. Itu dengan cepat berkembang, berubah menjadi kuali merah-merah. Dentang-dentang-dentang, pedang berkilau mengetuk kuali merah-merah, menyebabkan percikan api meledak, di bawah serangan mengamuk seperti itu. Cahaya di permukaan pada burning sky cauldron berubah agak redup, namun, masih berhasil menerima semua serangan dari kilatan Blade Namun, meskipun ia telah berhasil bertahan melawan serangan ini, ekspresi lindung tidak santai sama sekali. Pada saat ini, masih ada kilau pisau hitam legam yang tak terhitung yang melayang di langit. Jika dia ditabrak oleh mereka semua, bahkan jika tubuh fisiknya lebih kuat dari sekarang, dia masih akan dipenuhi dengan ribuan lubang berdarah. Kamu berhasil memblokirnya, ya? Sentu juga memandang dengan geli pada tontonan di depannya, dan tersenyum. Membentuk segel dengan tangannya, dia berkata dengan suara lembut, «Congeal, ham-ham», saat dia mengatakan kata itu, bila yang tak terhitung banyaknya yang menghiasi langit tiba-tiba mulai bersenandung lagi, sebelum tiba-tiba menyapu ke depan. Namun, alih-alih meluncurkan serangan, mereka mulai mengembun bersama, akhirnya. Di bawah tatapan tersenyum Sentu Jue, mereka bertransformasi menjadi pedang hitam Ki yang panjangnya selusin kaki. Blade hitam legam Ki ini agak kecil. Namun, bahkan lindung bisa merasakan aura yang sangat berbahaya memancar dari permukaannya. Sentu Jue telah benar-benar mengompresi banyak bila mengamuk itu ke dalam bilah Ki ini. Kekuatan membunuh yang dimilikinya tidak diragukan lagi akan sangat menghancurkan. Pergi, melihat wajah suram yang suram. Sentul Jue tersenyum tipis, sebelum mengulurkan jarinya. Mengaung, mengikuti aksinya. Raungan Asura yang mencengangkan tiba-tiba meletus dari dalam bilah hitam Ki. Ketika aura mengerikan menyebar dengan cara yang ganas. Dengan desir, bilah hitam pekat Ki meledak di depan. Berderit-berderit, kecepatan bilah hitam legam kita terlukiskan cepat. Dan tampaknya telah menembus penghalang ruang. Saat suara itu terdengar. Murid Lindung berkontraksi, dan dia sudah bisa merasakan sakit yang menusuk dari dahinya. Segera setelah itu, cahaya hijau terang keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Green Heaven Materialist Dragon Skill telah didorong ke batasnya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghindari serangan dari Sentu Jue ini. Ini akhirnya, melihat acuh tak acuh pada adegan ini, sebuah gumaman muncul dari mulut Sentu Jue. Bang! Suara ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar dari lampu hijau. Saat pedang ki yang deras dan deras mengalir deras, menyebabkan tanah segera terbelah dan hancur. Ini sudah berakhir, sebuah suara santai muncul dari mulut Sentu Tao pada saat ini, ketika matanya yang cerah memandang ke alun-alun. Dalam hal itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Sentu Jue telah mendarat di tubuh Lindong. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Lindong. Serangan setingkat itu pasti akan melukai serius atau bahkan membunuhnya. Pertarungan ini sudah berakhir. Setelah mendengar ini, Senturong menghela nafas lega. Namun, kali ini, dia tidak menunjukkan penghinaan. Dalam generasi mereka, ada kurang dari lima orang yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Senturong menggunakan penjara iblis duniawi di Asura di wilayah surga angin laut. Apakah dia kehilangan? Saat Sentu Tao mengatakan kata-kata itu, di sisi Gu Clan, ekspresi Gusou juga menjadi redup. Gu Mengqi mengepalkan tangan seperti jadelnya dengan erat, saat matanya yang indah terkunci pada cahaya hitam legam. Apakah ini benar-benar berakhir? Memang, itu masih mustahil, kata Gu Yan sambil tersenyum pahit. Kekuatan Sentu jue sudah mencapai tingkat seperti itu. Sulit bahkan bagi Lindung untuk mengalahkannya. Haha. Dalam cahaya hitam legam, Sentu Jue tersenyum di wajahnya saat dia menatap tempat yang telah hancur oleh pisau Ki yang kuat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam serangannya, gedebuk. Namun, begitu dia berbalik, suara rendah langkah kaki tiba-tiba terdengar dari tempat pedang Ki hancur. Langkah kaki ini segera membuat tubuh Sentu Jue membeku. Selanjutnya. Dia perlahan berbalik dengan wajah tanpa ekspresi. Pupil matanya sedikit berkontraksi. Saat dia menatap sosok kurus yang perlahan berjalan keluar dari dalam bilaki yang menghapuskan langit. Sosok kurus itu benar-benar berlumuran darah. Saat dia perlahan berjalan keluar dari daerah di mana pisau ki telah mendatangkan malapetaka. Saat dia mengangkat kepalanya, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Di atas senyumnya, merekro berkedip saat muncul di dahinya.